Hi, bisakah kamu mengirimkan kotak perhiasan kepada Cody? Tidak masalah. Hati-hati di jalan. Kita sudah hampir sampai. Let's go! Badai akan datang, awas <susur> ada yang bisa menghentikan kita Tak ada yang bisa menghentikan kita Wah, gara-gara perahumu ikannya kabur semua ya Gimana kalau aku bantu kamu menangkap ikannya? Beneran, terima kasih hai hai hai hai kamu nelayan saat hambral ini untukmu ini kamu wow ikannya besar sekali ya ini hadiahku nih <laughs> Selamat jalan Ayo mari kita lanjutkan perjalanan kita Tak ada yang bisa menghentikan kita Rudolf ada apa? Kamu perlu bantuankah? Hmm, aku jatuhin barang-barangku nih. Bisakah kamu mengambilkannya untukku? Kamu bisa mengandalkanku. Hahaha Aku sudah ambil kadu-kadunya. Terima kasih sudah mengambilkan barang-barangku. Terima ini. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kamu semua. Tolong. Terima kasih. Tolong. Terima kasih. Terima kasih. Sudah hampir sampai. Ayolah. Ayo, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Awas, ada bajak laut. Hahaha, ayo masukkan barang-barangnya. Tetap buah-buahannya supaya tidak kena dipukul. Ini hadiah untukmu <tik> Tak ada yang bisa menghentikan kita Aku harus mengirimkannya sebelum gelap Tak ada yang bisa menghentikan kita Kiki, bisakah kamu membantu aku? Ayo, mari kita lanjutkan perjalanan. Ada apa,ku Danil? Eh, uh, perauku rusak nih. Bisakah kamu mengirimkan pisang ini kepada Alan? Kamu bisa mengandalkanku. Selamat berlayar. Aku harus mengirimkannya sebelum gelap. Ayo mari kita lanjutkan perjalanan Hai Alan Pisang ini dari si kuda Nil Terima kasih atas kiriman pisangnya Ini hadiahmu Sampai jumpa Hati-hati di jalan ya <ship> Hai Kiki Hai Kodi Ini kotak perhiasanmu uh, Terima kasih atas tas kiriman kotak perhiasannya ya Sama-sama Terima kasih banyak <suss> Tolong bantu aku mendekorasi kastilnya Rumahku kelihatan mengkilap sekali